sama itu tuh uh, baju gantinya jangan lupa dibawa ya iya Umma um, hmm. oh iya obat merah sama plester sudah belum mm, udah kok um, oh iya Umma ambilin botol minumnya ya masih belum kan kenapa sih anta kok kayaknya khawatir banget nusa pergi dulu ya mah nusa No. <laughs> Eeeh <laughs> Thank you. Enggak apa, apa-apa sayang Uma cuma mau bilang Kalau Nusa Anak hebat Uma akan selalu percaya Kalau Nusa Bisa hmm. <tuk> Terima kasih Uma Assalamualaikum <tuk> eh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat, kan? Semangat, Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah di pertanyaan terakhir. Pada abad ke berapakah Candi Borobudur didirikan? Hmm. Apa ya jawabannya? A. Abad ke-9. B. Abad ke C. Abad ke-8. D. Abad ke -7. Astagfirullah ya, memangnya Oke, kalian gak yakin. dengar suara A. azan? Abad ke-9, sana cepat wudhu, terus sholat. Jawaban anda, Tapi umum, kan di TV belum azan. Eh, kalau azan itu patokannya Apakan bukan dari TV, Ra. Jawabannya. Kalau matahari sudah terbenam, ya. itu tanda udah masuk ya. waktu maghrib. Jawabannya oh gitu. Yuk rap, berunduh. Ya ya ya. Nanti kusnya keburu habis. Ayo cepetan cepetan nih. Ya, Selamat, anda masuk ke babak <tuk> Wah, Kak Nusa, Hah, babak bonus. Wah, babak bonus. Wah, ayo cepat. Iya mau. Kapan? Kamu tinggal di mana lagi? Nusa, udah jam segini masih asik nonton? PR udah dikerjain belum? Apalagi suruhnya jangan lupa ya. Iya, Uma, sebentar aja. Kan lagi libur. Iya, Iya, Iya, Sepatu sekolahnya jangan lupa disiapin Iya, sayang. Iya, Ma. Sebentar aja. Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, 啊！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 Jadi kalian harus jalankan, ya? Berarti kita kena tipu sama waktu dong, Uma. Astagfirullahaladzim, kita ditipu setan, Kak. Tolong bantuin Rara dong keringin sepatu. Bantuin Nusa bikin PR juga ya, Uma. Aduh, tiba-tiba oh. Uma ngantuk. Uma mau tidur dulu ya. Sebentar aja. Ah, Uma. <tuh> Uma. ah jangan. <tuh> Gitu. Itu dong... Ntar-ntar aja ini! Kan sa! Karara dua! <laughs> ya ne, sepatunya basah nih! Iya, Pak Ernusa dulu bantuin ini! <laughs> Nanti! Umah, yang ini, yang ini, sama yang ini! Aku gak ngerti tuh yang nomor tiga! Umah! Uma. Iya, satu-satu dong! Dum-dum-dum-dum! <tuk> <tuk>